Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar idola kita Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai Pagi menjelang siang hari kalian Pro sahabat dia bangunin akan memberikan informasi menarik Untuk ke kabar pertama kita awal dengan kabar spesial dari fanbase yang luar biasa Salah satunya adalah official Leslar Love Wars Singapura. Yang memberikan persahabat ya ucapan selamat untuk semua Leslar Lovers dimanapun berada Alhamdulillah persahabat ya Leslar ini merayakan Happy Month seri yang ke-22 mudah-mudahan tetap sukses tetap jaya dan tetap kompak untuk Leslar Lovers dimanapun berada persahabat untuk selalu setia mendukung idola kesayangan kita disimat juga di kalimat yang diposting. Assalamualaikum semuanya Gak terasa ya kita para Leslar Lovers Masih berada di belakang Leslar Yang selalu ada untuk Leslar Dan selalu mendukung Leslar Happy Monversary Leslar Lovers Mendunia dan Leslar lesti 3 Rizky Bilar Al-Fatih Leslar Masya Allah banget ya Doa doa baik kita aminkan Mudah-mudahan kekompakan dari fans Fans sejati selalu solid Untuk mendukung mensupport idola kita Kemudian persahabat kita ke kabar berikutnya Ada bukan spesial di pagi hari Masya Allah banget ya Alhamdulillah vitamin bahagia disuguhkan lewat postingan Kak Diaskar Kartanjung Yang mengunggah video BBL lagi ngedot sendiri Persahabat ya ini sih luar biasa kebanggaan BBL semakin hari memang semakin pinter Ngedotnya aja bisa ngedot sendiri luar biasa al -Fatih. Semoga menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan di postingan ini pun tentu banyak dibanjiri komentar dan respon yang positif Ada tanggapan dari Amalia Bayu Anji situ mengatakan Masya Allah kayaknya umur 8 bulan dah Maka sendiri pakai sendok deh Motorik halusnya berkembang pesat Inilah persahabatnya. ya Idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bahagia dan bangga pastinya. Kemudian persahabat kita simak juga ada kabar yang membanggakan kembali untuk kita semuanya warga Konoha. Kali ini dari L2wirut ID memberikan persahabatan ya, tentunya hal-hal yang positif salah satunya Mendonasikan mukena, persahabat ya berkolaborasi bersama Lasnas Dewan Dakua. Ini kebanggaan yang patut kita support dan dukung Semoga apapun yang dilakukan, persahabat ya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran serta kemudahan Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Selamat malam kami sampaikan bahwa program donasi L2W masih berjalan. Jadi jika ada yang ingin berdonasi bisa DM atau klik link kami di bio. Kali ini kami berkolaborasi bersama Laznas Dewan Dakuah berbagi mukena dan sarung di Masjid dan Musola. Semoga menjadi pahala dan amal jariah bagi para donatur semuanya. Amin. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan yang berdonasi persahabat selalu diberikan... Kemudian keberkahan rezekinya. Amin. Berikutnya, persahabat kita simak juga makin happy dan pasti bahagia sekali saat melihat Papa Bilar menceritakan perkembangannya Abang L. Masya Allah, tabarakallah, Papa Bilar ini happy banget ya lagi ceritain Abang L yang mupeng. Kalau lihat bandanya lagi makan, pengen ikut makan juga. Nah, masya Allah banget ya, kita juga senang banget saat melihat Papa Bilar. Menceritakan perkembangannya Abang L yang semakin pintar dan semakin menggemaskan Masya Allah mudah mudahan persahabatnya keluarga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya persahabat kita mampir ke unggahan Indosiar Kembali Indosiar menginfokan acara Dangdut Akademi 5 Kali ini juri yang akan tentunya hadir adalah Dewi Persik persahabat ya yang akan tentunya memberikan komentar di acara dangdut akademi lima. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bersahabat. Dia ya, selalu menampilkan penampilan terbaik dan selalu memberikan kejutan spesial untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat dangdut kamu dan jadilah bintang selanjutnya di dangdut Akademi 5. Nantikan Akademi 5 dengan deretan juri-juri yang luar biasa segera hanya di Indosiar. Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar. Dan selanjutnya kita mampir ke unggahan Bang Aril. Bang Aril persahabatnya memposting video saat sebelum main sepak bola. Dan disitu Bang Boril lagi mereview outfit yang dipakai dari harga jam tangan, Sepatu, celana, dan baju Para luar biasa dan kece banget ya Bang Boril Dan kita simak sebelumnya ada kalimat juga yang diposting Hiburan sebelum main bola Cek harga outfit sekedar hiburan ya guys Jangan baper biar hidup penuh warna Tuh, jangan baper ya Biar hidup penuh warna kata Bang Boril Masya Allah ini kece banget dari Tim Lesley Entertainment semoga selalu Diberikan kesehatan juga untuk Bang Boril dan selalu bisa menjaga Idola kesayangan Berikutnya juga persahabat ya ada kabar yang Sangat luar biasa masih Momen spesial wawancara di Acara semalam sepak bola Persahabat Papa Bilar Tentunya hanya mengiakan Dan mengaminkan persahabat ya Saat ditanya oleh wartawan mengenai aset-aset Bunda Lesti. Salah satunya ada water park di Tangerang, luar biasa ya. Tanpa pamer, tanpa tentunya menunjukkan persahabat ya. Idola kesengan kita diam-diam mempunyai banyak aset. Ini sih The Next Sultan. Mudah-mudahan persahabat selalu diberikan kemudahan kelancaran untuk usaha dari Lesti dan Pilar. Semoga juga kita semuanya selalu diberikan kesehatan,